malam ini hujan turun lagi bersama kenangan yang menghituk di hati luka yang Um <laughs> I Jangan dapat aku lupakan Dengan minuman kerasan saat ini aku kenang Atau menggoreskan kaca di lenganku dari cintai, cintai Hal yang tak pernah ku dapatkan Sejak aku hidup di jalanan. Wajar gelasan ini Ku mirip pada kalian Yang hidup bahagia berkah Tak